Ini tempat apaan sih? Katanya kita mau pulang, kok mau kesini? Udah, jangan komplain ikutin aja. Aku mau cari sesuatu. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu, Kak? Ini nih, Bu. teman saya berhenti. Terus tiba-tiba masuk kesini. Nggak tahu mau ngapain. Terus... Jadi gini Bu, hmm. saya dari rekomodasiin tempat ini dari teman saya, Lely. Oh, Mbak Lely yang tempat itu iya, ya? Iya betul Bu. Oh iya, iya emang Mbak Lely cerita apa aja mbak? Jadi dia bilang katanya nyari vitamin yang bagus di sini tempatnya. Emang ingin jual vitamin di sini doang Fit? Kan banyak tempat lainnya yang deket-deket. Emang di sini jual vitamin apaan sih Bu? Oh, banyak banget mbak, ada sana mwaduwernya juga loh. Yuk kita lihat. Boleh, mbak, boleh Bu. Masih gitu. ya Bu. Iya. nah di sini tuh ada sarang madu murni, nah ini deh sarang madu murni melifera dan ini dia sarang madu murni carana oh, gitu. bedanya apa itu bu? bedanya kalau ini madu sarang madu melifera itu dia hmm. lebahnya lebah impor oh, iya. kalau sarang madu carana lebahnya lebah lokal mbak oh tuh, jadi dari Beda jenis lebah itu iya. juga beda jenis sarangnya, beda warna, hmm. beda rasa, sama juga beda aromanya iya, Boleh lihat Ibu? Boleh Nah kalau ini yang masih dalam sarang, kalau yang ini semuanya yang udah di, di, diperas gitu hmm. Jadi semuanya sama tanpa proses pemasakan, sama tanpa tambahan apapun Jadi masih benar-benar murni nah terus juga di sini ada madu murni kaliandra ini dia yang satu-satunya madu hutan di sarang madu murni hmm. oh, warnanya juga beda mbak ya warnanya beda kuning ya terus juga di sini ada bipollen sama nah kalau ini dia hanifani itu jadi dalam satu jar itu ada sarang madu sama madu murninya hmm. Terus juga, kita ada masker di situ. Oh iya, ada maskernya juga. Ada masker, sama ini ada sahabat-sahabat zahabat itu, Zaitun, oh. sama habat saudah. Hmm. Sarang madu murni itu, khasiatnya apa sih, Bu? Bukannya sama aja ya, sama madu murni biasa. Kan madu-madu juga, khasiatnya uh, beda, Mbak. Beda, hmm. tetap uh, agak berbeda sedikit karena kalau dalam sarangnya itu, dalam sarangnya juga masih terdapat vitaminnya oh, gitu. Betul. Jadi, ya, vitaminnya ya. dan juga... Ada karena kita tanpa proses pemanasan sama tanpa tambahan apapun jadi enzim dan nutrisi madunya pun masih terjaga gitu hmm, gitu tuh hmm. Fit ada perbedaannya loh antara madu murni sama sarang madu murni ngerti nggak? Hmm iya ya. Oh iya Bu dari tadi saya perhatiin ada tulisan Sofin Charity itu maksudnya apa sih Bu? Oh ini mbak, jadi sarang madu murni itu uh, bekerja sama sama badan wakaf Al Qur'an. Nah dalam program shopping charity, jadi setiap pembelian sarang madu murni, mbak juga udah turut andil untuk ikutan berinfak. Oh gitu bu, jadi kalau Fitri beli sarang madu murni ini sudah ikut berdonasi ya Iya, yeah, Insya Allah udah. Uh saya selaku owner Sarang Madu Murni ingin mengajak para pengusaha dan UMKM lainnya untuk kita terbarkan kebaikan dengan sama seluruh Indonesia dari bisnis kita dengan bergabung bersama program shopping charity di BWA. Caranya hubungi nomor admin yang tertera di Instagram @shoppingcharity. Berbisnis sambil berbagi, raih berkahnya. Oke, Bu, aku mau beli yang ini satu buat konsumsi. Oh, itu oke yang Melifera ya iya, yang yang Fit. aku juga mau dong. Tapi beliin ya. Ya udah satu aja ya. Oke, okay, makasih. Satu lagi ya, Bu. Iya. Yeah. Yang mana nih? Yang kecil aja Bu buat dia. Bu, kita pamit dulu ya. Makasih banyak, Ibu. Iya, yeah, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.